Kata Allah, kamu jangan sombong, kamu pasti butuh dengan saya. Awas hati-hati. Setiap manusia pasti akan diberikan oleh Allah situasi untuk menyebut Allah. Untuk menunjukkan dia makhluk bukan Tuhan. Makanya kata Allah, orang sombong yang gak mau berdoa, minta padaku, aku paksa dulu. Kalau sampai dipaksa pun gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahannam. Innalazhina yastaqbilunan ibadati. Sungguh orang yang sombong gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahannam. Oh hati karena itu seringkali kita mengalami situasi yang situasi itu memaksa kita berdoa supaya menyebut Allah dan mengakui kita bukan Tuhan Anda bukankah saat akan mengawali pekerjaan anda berdoa bukankah saat akan belajar anda berdoa bahkan dalam situasi yang tidak kita inginkan pun kadang datang maaf ujian dalam pekerjaan di antara hikmah sekian banyak itu salah satunya Arahkan untuk menyebut Allah.